Baiklah persahabat, untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari Lesti dan Billar. Baiklah, untuk kabar pertama kita lihat persahabatia sebelumnya Semalam Kak Marcin mengunggah sebuah fasingan foto bareng Bunda Lesti Kejora Dan di sini pun persahabatia kita lihat Ada komentar yang diberikan oleh Bunda Lesti Kejora Bunda Lesti mengatakan I love you more sayang Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Makasih selalu ada dalam kondisi apapun Margin. Wow, Masya Allah banget ya Saling mendoakan, saling mendukung, saling mensufat Inilah Lesti dan Kak Margin Yang selalu bikin kita happy Luar biasa pertemanan mereka Semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik Amin Dan kita lihat juga persahabat Komentar yang diberikan juga banyak, komentar positif dari akun abangnascore. Ll mengatakan semoga persahabatan, persaudaraan, sampai til jannah. Amin, tuh ini doa baik juga. Kita lihat juga di tanggapan selanjutnya diberikan dari akun Instagram Salsa Indrajaya. Ternyata Kak Salsa pun ikut menanggapi. My girls, katanya luar biasa banget ya, dua wanita hebat. Dua wanita yang selalu menginspirasi banyak orang selanjutnya disimak juga persahabat kita lihat ini momen semalam juga antara keluarga Lesti dan keluarga Kak Marjin Masya Allah banget ya ada Abang Fatih juga bersama Guzel inilah pelengkap kebahagiaan mudah-mudahan mereka sehat, mereka bahagia dan Semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga ya Di kabar selanjutnya Ini ada momen cute banget nih Di pagi hari ini kita sudah disuguhkan Vitamin bahagia Bunda Lasti Papa Bilar main bareng dengan Abang El. Dan kita lihat ya Yang main perosotan Malahan Bundanya itu bukan Abang Fatih Inilah kekiutan, kegesrekan yang selalu diperlihatkan oleh idola kesayangan kita momen ini pun diunggah kembali oleh akun si komik banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan di postingan ini dari akun Sinta Leslar Saudi mengatakan Masya Allah bahagia banget lihatnya tuh bahagia banget ya pagi-pagi sudah disuguhkan asupan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar berikutnya persahabat kita lihat juga di komentar dari Asi 566 Keluarga gemes katanya itu, keluarga yang sangat menggemaskan Leste Bilar dan Abang Fatih memang selalu bikin bahagia Inilah kebahagiaan penyemangat untuk kita semuanya Dan selanjutnya bersabar disimbang disimak juga ada momen semalam nih Saat sutni lapor pak ya Papa Bilar Ternyata jago ngelawak juga nih idola kesayangan kita Memang makin pinter banget ya lawakannya, luar biasa dan Papa Bilar pun ini salah satu orang yang paling ditunggu banget oleh warga Bandung Alhamdulillah persahabat ya penonton antusias dan ramai banget dan makin seru nih Ketika Papa Bilar menjadi bintang tamu di acara lapor Pak Sidak Bandung Makin gak sabar warga Konoha untuk menantikan acara yang dibintangi oleh Papa Bilar Yang tayang di trans 7 hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 jangan sampai ketinggalan Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara lapor Pak Sidak Bandung Hari kedua persahabat yang akan disiarkan di Trans 7 Nanti hari Sabtu Wow, makin gak sabar banget nih Emak-emak Leslar untuk menantikan idola kesayangan kita Dan di momen ini pun persahabat kita lihat ya Papa Bilar ditangkap oleh dua wanita cantik Aduh, ini sih cute banget ya Dan untuk Markona, jangan netting Ini hanya syuting Papa Bilar selalu bisa menjaga ya. Dan untuk semuanya tetap optimis dan tetap kita harus selalu mensupport idola kesayangan kita. momen ini pun diunggah kembali oleh Agus Nal Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Dah makin keluar nih jiwa lawaknya. Tunggu besok Sabtu ya tayang di TV-nya. Tuh jangan sampai lupa ya Sabtu Idola kesayangan kita akan hadir di Trans 7 Dan kita lihat juga ke komentar yang diberikan oleh Leson Lovers Salah satunya dari akun Ina mardiana 8 mengatakan Pinter juga ngelawaknya Persis juga Abang Fatih juga lebih pinter daripada papapnya Masya Allah Dan berikutnya juga para sahabat kita lihat Ini ada info mengenai polling couple media of Deals 2022 Lesti Bilar masih berada di posisi kedua dengan perolehan voting 279.193 votes sedangkan di posisi pertama ada pasangan Rangga Anzob dan Hayko van der Veken. dengan perolehan voting 283.724 votes Yuk untuk warga Konoha, jangan patah semangat, jangan kendor Yuk buktikan kekompakan dan kesulitan kita untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar kita masih menunggu kabar baik dan tentunya kabar bahagia selanjutnya yang kita tunggu dari Lesti dan Pilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.